Manu-manu santai malam kalian saat ini Pemimpin akan memberikan vitamin bahagia Dan kabar baik Dari idola kesayangan kita Tiga pertama kita awali dengan kabar spesial Bahagia banget dari Kak Marcin Dalam anak kuning setaga pribadinya Kak Marcin satu jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan foto Kebersamaannya dengan Leslar Satu motretan BBL dan BBG ya ya, masya Allah. Bahagia sekali ya melihat kebersamaan ini. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik sampai kapanpun. Dan di postingan foto ini juga kita salut dengan tentunya tatapan dari Papa Bilar dan Dunelasti. Persahabat ya ini tatapan penuh cinta banget, masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga inilah kita selalu langgeng, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini juga tentu ada sebuah kalimat kansen yang dituliskan oleh Kak Marcin. Finawi, Gozel ketemu Abang L. Wah, wow, Masya Allah banget ya, bahagianya. Alhamdulillah, Baby L akhirnya dijunggukin oleh Bibi Guzel. Yang pastinya ditunggu-tunggu banget oleh warga Konoha. Di postingan ini juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ada komentar dari Bang Bopak Castello bersahabatnya mengatakan... Semoga menjadi mama dan papa yang hebat buat anaknya, barokah, sehat selalu, amin Ada juga komentar lain diberikan dari Bang Adi Sky ah, Jadi pengen punya bayi juga rasanya, kata Bang Adi ya Masya Allah, mudah-mudahan Bang Adi secepatnya juga bisa mendapatkan pendamping tentunya terbaik buat Bang Adi Sky Amin, ya Robbal alamin Berikutnya kita juga mendapatkan informasi nih Pak Sahabat ya ternyata Di rumah Leslar ini dikunjungi oleh auntie anti cantik nih BBL Masya Allah banget ya Rumah Leslar memang penuh berkah dan barokah Selalu banyak orang yang ingin Tentunya dia bersilaturahmi ke rumah Leslar mudah-mudahan ini tentunya menjadi jalan rezeki dan keberkahan di rumah Leslar. Amin. Kita lihat juga persahabatia di sini banyak sekali tanggapan komentar yang positif. Salah satunya dari akun Andriani Dewi underscore 184. Masya Allah, seneng banget lihat gerkau bunda, semoga silaturahmi makin terjalin, sehat-sehat semua abang El pengenalan calon nih, ada guzel katanya tuh ya, gemes banget, wow <laughs> Kita lihat juga ke kabar berikutnya, ada sebuah kabar, ini info banget untuk kita semua penting buat warga konohan diinfokan oleh Anggun Les Lawrence Korsik karena saingan di Ajang Kiss World 2022 dalam nominasi netizen Darling Terkiss persahabat ya ini saingannya Betran Petoputra Putra Onsu wow, like-nya saja persahabat ya, dilihat sudah di angka 20 ribuan, baru saja di up, persahabat ya loh kalau udah gini gimana dududuh katanya itu persahabat ya yuk, sama-sama kita kompak untuk Dukung yang terbaik nih buat Leslar. Kita lihat ke slide berikutnya, ada sebuah kalimat: "Hayo loh, gimana? Hayo loh, udah berapa kali nih kita saingan sama keluarga Koruben Masa nggak tahu siklusnya? Ingat, iman gak kita jor-joran banget naikin dedek ke puncak, saingannya Betran, masa lupa?" Fokus satu yuk, bisa yuk bisa, daripada nggak ada yang menang sama sekali, katanya ke persahabat ya. Yuk kita fokuskan satu, mudahnya mudahan salah satu dari Lesti maupun Rizky Bilar ini tentunya mendapatkan penghargaan di nominasi tersebut. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan support dari orang-orang yang baik kepada Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga kita lihat persahabat di sini sebuah momen spesial. Ini di video oleh Kak Hafiza persahabat ya. Bunda lagi kejora lagi menggendong Baby L yang sedang nangis ya. Dari sini kita tentunya dibuat ketawa bahagia juga nih saat Hafizah mengatakan, "Bunda punya persahabat ya. Bunda kecil lagi gendong tentunya adiknya. Aduh, Masya Allah banget ya bunda kecil," katanya tuh. Masyaallah, mudah-mudahan Nantinya Bunda Lesti selalu menjadi orang tua yang terbaik nih buat Abang El, amin Berikutnya juga persahabat kita mampir ke akun Instagramnya Kak Gia Wow, Kak Gia mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti Dan ada sebuah postingan foto berikutnya yang lagi menggendong baby El Ada kalimat kesan juga yang dituliskan Pinjam anak orang dulu katanya tuh ya Wow, Masya Allah banget Bisa aja nih ya Abang El Dirikan matanya Masya Allah kalau lihat wanita cantik, aduh manja banget ya. Mudah-mudahan sehat, tumbuh dewasa dengan cerdas, dan selalu membanggakan orang tua. Ke kabar selanjutnya, ada unggahan dari igasinya Papa Bilar ya, sahabat, ya Ini momen ketika Marjun dan Ali Syakib. Ini pamit pulang nih Wow, Papa Pilar lagi nih ya Masya Allah Mudah-mudahan saja tentunya Doa-doa baiknya diijabah dan dikabulkan Amin Dan mudah-mudahan juga ada tentunya Persahabat ya, kejutan-kejutan Yang diberikan oleh Leslar Maupun Kak Marji dan Ali Syakim Kepada warga Konoha. Dan berikutnya juga persahabat ya Setelah Marjin dan Ali Syakim pulang Lagi-lagi Tamu datang Kali ini persahabat ya Tentunya tamu Crazy Rich pastinya Ko di Salim Wow saat ini atau malam ini persahabat Ya berkunjung kembali ke rumah Leslar Pasti bakal ada kejutan sesuatu Yang akan kita dapatkan Dari idola kita Papa Bilar dan Rudy Salim Karena persahabat ya Tentunya bakal ada kejutan Wow tuh, sudah ramai di rumah Leslar Mudah-mudahan kejutan bahagia Yang kita dapatkan dari Idola kesayangan kita Masih menunggu kabar baik dan cidukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana Stay tune dan kontengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya